Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. And Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait New Shepard Blue Origin mengalami kegagalan peluncuran pertama pada tanggal 12 September 2022. Roket suborbital yang dikembangkan oleh perusahaan luar angkasa Jeff Bezos, Blue Origin mengalami kegagalan peluncuran pertamanya pada hari Senin.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 Sekitar pukul 10.27 pagi, Senin pagi, bagian timur roket New Sepat Blue Origin mengalami kegagalan booster sedikit lebih dari satu menit dalam penerbangannya. Ungkap perusahaan tersebut. Misi tersebut dijuluki NS23. Diluncurkan dari Launch Site 1 perusahaan di Texas Barat dan merupakan penerbangan yang ke-9 untuk mesin roket be 3 yang dapat digunakan kembali. Untungnya, misi tersebut adalah peluncuran kargo saja, sehingga tidak ada seorang pun di dalamnya ketika kapsul itu menemui kerusakan. Kegagalan roket terjadi setelah momen paling berat penerbangan yang dikenal sebagai Max Q atau tekanan dinamis maksimum, yang merupakan ketika tekanan aerodinamis pada roket mencapai puncaknya. Mesin melaju melewati ambang atmosfer ini, tetapi segumpal api yang tak terduga meletus dari mesin tersebut. Blue Origin belum merilis penyebab resmi kegagalan roket, dan Inverse setelah menghubungi perusahaan untuk informasi lebih lanjut, tetapi tidak mendapatkan jawaban pada waktu penerbitan. New Shepard kemungkinan akan dikesampingkan untuk masa mendatang karena Blue Origin dan administrasi penerbangan federal yang baru minggu lalu mencapai kesepakatan dengan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional untuk menyelidiki kekelakaan selama misi ruang angkasa komersial mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Kapsul itu menarik dengan selamat dan pendorongnya terkena dampak di dalam area bahaya yang ditentukan. Ini adalah kerusakan pertama New Shepard sejak pelayaran perdananya pada 29 April 2012 ketika mesin roket BE-3 jatuh setelah kehilangan tekanan hidrolik saat turun. Dalam tujuh tahun berikutnya, Blue Origin meluncurkan dan mendaratkan 20 misi baik berawak dan tidak berawak dengan sukses. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait